mudah-mudahan setelah ini setelah saya yang mendapatkan dana ini setelah ini rekan rekanlah yang akan mendapatkannya kembali karena dana ini akan dikucurkan setiap sahabat Yuri yang punya prestasi yang punya Berpotensi. yang punya potensi bagus oke dana ini yang sudah dikucurkan seperti Masendra Banyuwangi Terus Pak Surya Surabaya Pak Hendrik Di Palembang Saya Supastio Yang di Asahan Terus nanti Pak Musli Yang di Kebumen Terus nanti akan menyusul Pak Deden Di Bandung Oke okay? Memang manajemen Yuri BSF mantap Kita bisa aku akui Banyak jempolnya Untuk Bagaimana Yuri BSF ini memperjuangkan anak didiknya. Kita belajar di yuri, yuri, yuri BSF ini bukan sekedar belajar, mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan ilmu kita pandai, kita itu lepas tidak. Yuri BSF punya tanggung jawab besar di sini untuk bagaimana cara mengembangkannya Yuri BSF yang punya konsep dan manajemennya. Ya makanya itu kita tinggal ngikut, kita produksi sebanyak-banyaknya. Kita ciptakan Indonesia lebih bersih dari sampah. Itulah tujuan Yuri BSF. Ya, pagi hari ini saya akan beritahukan kepada rekan-rekan BSF bahwasannya saya telah menerima dana bantuan dari Yuri BSF. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yuri, kepada Yuri IBSF yang telah mau memberikan dana bantuannya kepada saya dan mempercayakan dana bantuan tersebut untuk saya kelola untuk pengembangan. Usaha BSF saya Ya dana bantuan ini Bertujuan tidak lain adalah Untuk bentuk wujud Kepedulian dari Yurie BSF Kepada rekan-rekan Yuri BSF Yang sudah bergabung Di yuri BSF Untuk pengembangan Usahanya Masing-masing Dan inilah bukti nyata Dari Yurie BSF bahwasannya Yurie BSF itu peduli dengan anak didiknya sampai dia memberikan dana bantuan kepada kepada anak didiknya ya kalau ini saya ucapkan sangat-sangat terima kasih bahwasanya saya terpilih dari salah satu orang yang dipercayakan sama Yuri untuk mengelola dananya Ya sebelumnya saya itu tidak pernah bermimpi untuk diberi dana bantuan ini Ya tapi Alhamdulillah ini ikhtikat kerja keras saya dan perjuangan saya Ya Alhamdulillah dana ini dipercayakan kepada saya Dana ini akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya Dengan Sebagus-bagusnya untuk pengembangan Usaha BSF yang ada di Asahan ya Untuk saat ini Untuk kedepannya Peningkatan dan peningkatan Ini akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya Supaya target untuk Kedepannya itu bisa tercapai Target di 2020 Kita Saya Suprastio Harus bisa dibilang panen maggot kurang lebih satu ton per hari ya untuk rekan-rekan ini bisa saya perlihatkan kepada rekan-rekan ini saya yang baru belanja perlengkapan untuk ini ini bak saya akan buat Mbak bak pembesaran maggot ini tahap awal nanti kedepannya saya akan buat lagi untuk pengembangan usaha maggot saya itu ada di sebelah sana. Kalau rekan-rekan ingin melihatnya, bisa saya kasih tahu kan. Ya, ini orang tua saya yang telah mendukung dan kamilah kerjasama untuk berbudaya BESB ini. Ya kerjasama yang sangat solid bisa menciptakan. Suasana yang bagus dan mantap Pak, Hasilnya nanti Ya, gimana Pak Perasaan Bapak Setelah anak Bapak mendapatkan dana bantuan Dari Yuri BSF ya, Saya <tik> Sangat terima kasih kepada Mbak Yuri BSF yang telah mempercayakan Kepada anak saya Suprastio Memberi Bantuan yang sebegitu Banyaknya, maka akan saya dukung juga untuk melaksanakan apa yang diusahakan. Semoga dapat sukses anak saya ini dengan olahan yang dibuat ini magot. BS ini. Oke. Okay. Terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan amin. Impian kita tercapai bersama. Ya. Kita bisa mengembangkannya bersama-sama. Ya, rekan-rekan saya akan beritahukan kepada rekan-rekan. Ya, itu di sana kurang lebih ada berapa luas itu, Pak? Ada sekitar 300 meter lebih itu. Amper, amper, buara, eh, lima, enam, lima ratus. Hampir 500. Hampir 500 persegi ini yang akan saya kelola di sana itu yang akan saya kelola menjadi untuk pengembangan usaha BSF saya. Disanalah nanti Terjawabnya Magot BSF 1 ton per hari Disanalah nanti Terjawabnya magot itu Ya Untuk rekan-rekan sekalian Saya akan beritahukan tips dan caranya Bagaimana sih uh, Kita Bisa mendapatkan dana bantuan Dari Yuri tersebut Caranya sangat gampang Rekan-rekan juga Bisa menikmati dana bantuan tersebut. Ya tips yang pertama saya berita berikan rekan-rekan langsung bisa join di grup Facebook Yuri bsf di grup tersebut ada dua, ada dua. Yang pertama itu grup untuk umum, ya itu grup yang bebas lah, grup gratis. Yang kedua itu ada grup rahasia, itu orang-orang yang terpilih yang disitu situ di, di grup rahasia itu, ya udah jelas rahasia bentuknya. Di sana ada saya, kalau rekan-rekan yang sudah bergabung, bisa minta pendapat dari saya. Nah, di sana juga orang-orang yang terpilih. Tidak hanya orang-orang yang baru yang nggak tahu soal BSF, tapi di sana orang-orang yang sudah senior seniornya BSF, di sana ada Mas Chandra, Mas Musli, Pak Deden terus Pak Henry, terus Pak Surya. Banyak anggota Yuri BSF di sana. Yang lainnya. Di seluruh wilayah Indonesia kita disatukan di dalam satu naungan yaitu grup rahasia di grup Facebook rahasia tersebut. Ya, untuk yang kedua akan saya beritahukan. Ya, ini di aplikasi anda bisa lihat di aplikasi Yuri BSF yaitu Anda buka di playstore Store. Di sana ada Anda klik aja Yuri BSF di sana nanti ada akan temuin budaya BSF modern tanpa bau, bau. Apabila Anda sudah mendapatkan aplikasi tersebut langsung jangan sangsi untuk menginstalnya. Langsung install. Setelah Anda install di sana Anda bisa melihat menikmati video-video yang sudah disajikan oleh Yuri BSF untuk Anda pelajarin Di sana ada dua varian video Yang pertama video yang bisa Anda nikmati secara gratis Tidak membayar Video-video tersebut tidak ada di Youtube Hanya ada di aplikasi tersebut Jadi Jadi uh, di video tersebut ada dua varian video itu adalah video untuk yang gratis dan ada yang untuk previsional yang previsional itu seperti apa? previsional itu video-video yang sudah diatur oleh Yuri BSF bagaimana untuk orang-orang yang terdaftar di yuribsf jadi bagaimana cara mendaftarnya? hubungi nomor Yuri BSF oke okay. Karena manajemen Yuri BSF Ini betul-betul bukti nyata bahwasanya Yuri BSF itu Peduli dengan Bangsanya Apalagi kita dituntun Untuk Membuat Indonesia Lebih bersih, sehat, dan Aman asri Kita harus Terbebas dari sampah Sampah yang sekarang jadi Momok itu tanggung jawab kita Tanggung jawab Tanggung jawab orang-orang Indonesia Kita akan membuat Indonesia lebih bersih Dan lebih Mantap Karena ini programnya Dari orang-orang yang di atas Yaitu program-program presiden Itu harus kita dukung Kitalah orang-orang yang harus peduli dengan ini Kalau tidak kita siapa lagi Ya kan harus kayak gitu Karena Untuk kedepannya Kita akan buat Dibilang koperasi Magot Indonesia Untuk ditarik 2020 Kita Yuri BSF Sudah bisa membangun koperasi Indonesia Untuk pasar Yang akan go Ke internasional Ya kalau rekan-rekan Rekan-rekan nggak -rekan perlu Sanksilah tentang Gimana Yuri BSF ini Karena saya bilang Yuri BSF ini sangat mantap Diakui banyak jempolnya Jempol goyang Jempol mantap lah Oke gitu dulu video dari saya Mbak Yuri, Mas Deki, dan Mbak Uci Dan rekan-rekan Yuri BSF yang lainnya Oke Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Salam hemat dan bersilah Indonesiaku